Okay, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram Yaitu reaksi ayah saya melihat menara KLCC di Kuala Lumpur, Malaysia Oke okay, ini dari Arnawan Channel ya teman-teman sekalian ini Langsung saya buka di Instagram ada requestan ya dari teman-teman sekalian Nah langsung saja saya sudah penasaran kita play videonya guys Let's go Masya Allah jaman yang pertama datang ke sini. Ya. Pertama datang ke Kuala Lumpur. Bandaranya indah. Oh, okey. Lagi? Banyak pengunjungnya ya. Iya. Yeah. <laughs> Aku juga so... ya baru sekali ini, ya. <laughs> Baru sekali datang ke Kuala Lumpur. Bandaralah. <laughs> Orang kampung ya. kan? Masya-Allah. Kali sekali. Iya, iya. Iya kan? Ini hiburan. Iya, hiburan. <laughs> oh, mau makan di mana nanti? Nanti kita makan nasi lemak, roti canai Saya oh, um, wow. perkenalkan makanan-makanan yang Bilih ada di serang. sini lah Roti canai, yeah. nasi lemak, uh, nasi kerabu, makan gitu kan? Bagaimana oh, keadaannya gitu lah ya? Ya yeah. oh. Memang yang paling idah inilah. Iya ya. Tidak ada lainnya lagi. Besok kita, uh, nanti kita ke Putrajaya paling lagi. Putrajaya. Pukul 4 kita ke Putrajaya. Ada lagi. ada lagi. Nanti kita pukul empat ke Putrajaya. Banyak banget kalau dibawa jalan-jalan jalan ya, ke Pulau Malaysia. Uh, nanti kita tengok explore ke apa? Putrajaya. Besok hari Minggu Bindu kita bingu, ke Genting Highland. Apa? Eh? Iya berkunjung gitu ya, berkunjung. Jadi, di sini banyak pelancongan-pelancongan. Bawa itu untuk berjualan, gitu ya? Ah, di sini gak boleh jualan tempat lain. Ya, biasa kalau di Indonesia banyak ini yang menjualan ya, di tempat kan wisata, kan. guys. Nah, oh, siapa itu? Nah Dina Safira. Macam mana Dina? Oke, sisi macam mana Dina? Oke okay, ya? Eh, apa namanya? Nanti sore ke mana? Petang nanti kita ke Putrajaya. Putera oh ini, ini saudaranya daranya. mungkin ya <laughs> saudaranya, ayah saya ini dia macam ini ya guys Iwan, Dia ya. apa uh, Macam ya. pertama kali lah oh, oh. Pertama kali ke Malaysia Jadi memijakkan di bumi kaki Malaysia Dia macam Melihat suasana-suasana baru lah di Malaysia ini ya Masya Allah hmm, kita guys. macam guys hmm, Alhamdulillah bisa juga Memijakkan kaki di bumi Malaysia Bumi Masya Melayu Allah. Uh, ini ini cucunya Yang sebelahnya ini cucunya Namanya oh, cu Dina Safira Oh cucunya Nanti jumpa Berarti lagi ya. Oke okay. <laughs> Berarti saudaranya Abang Iwan ya Masya Allah seronoknya guys <laughs> ini bapaknya memang ini ya Sehat ya Alhamdulillah Udah umur berapa ya usia berapa ini guys Kita udah akan bersama semoga bapaknya Abang Iwan sehat selalu ya Allah senang guys jika masih ada bapak ya Tak terasa gitu loh guys Kalau udah nggak ada bapak kita itu udah kayak gimana gitu Ya gitulah guys Masya Allah, rame banget ya Ini hari apa Bang Iwan ke KLCC ini Masya Allah Jangan-jangan terlepas bisa hilang Kalau terlepas bisa hilang guys Kayak jemaah-jemaah umroh itu juga Mau yang muda mau yang tua hilang Kalau memang pertama kali gitu Jadi memang harus uh, dekat gitu guys Masya Allah seronok guys Melihat mereka berdua ini Ayah dan anak ya Bapak dan anak yang Masya Allah Sedangkan Abang Iwan ini kan juga nggak sering pulang gitu guys Dan sekarang bisa di Malaysia mungkin agak lama lagi Eh hey, seronok Masya Allah Ramai betul ya kalau kita tengok nih guys, kak bawah ini banyak anak-anak juga, budak-budak juga, ya kan. Orang-orang pada, oh, disitu ada mainan-mainan gitu ya guys, ya. Wah, anak saya bakalan seneng ini. Ini berarti ramah anak ya. Masya Allah. Eh, hey, serondok guys. Kita tengok tu macam mana ya. Senanglah. Masya Allah. Masya Allah. Wow. Namanya Dina Safira. Dina Safira. Ni kakinya lompat. Kaki nya lompat. lompat. Hati hati, hati hati. Lompat, lompat. Nah. Ah. Ah. Masya Allah Oke Nanti kita jumpa di Putrajaya lagi Oh Oke, nanti Udah selesai jumpa ini. di Putrajaya Siapa? Okay. Bye, -bye, bye, -bye di bye, bye Oh ini jalan-jalan cuman bertiga ya guys ya Saya kira dengan Oh ini dengan ini sekali uh, Mertua ya dengan bapak mertua ya Dengan istri juga pastinya Masya Allah Masya Allah, seronoknya. Hei guys, seronok banget asli. Ya Allah, beliau berdua ini, masya Allah. Seronok guys, yang masih ada bapak eh, ada bapak, ada ibu, masya Allah. Allah jadi jadi iri gitu deh guys. <tik> Oh, nggak nah, nyala, tengah -tengah <laughs> sama pertama kali saya juga cuci tangan di Arab Saudi itu, lah gimana nggak nyala gitu. Masya Allah sehat terus Bapak Surya Kalsisi. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi vlog daripada Bang Iwan bersama ayah dan juga mertuanya teman-teman ya sekalian. Dan sangat-sangat seronok, bener gak sih guys? Seronok gak sih? Kalau menurut saya itu kayak ya Allah, senang gitu. Teman-teman merasa senang gak sih? Istilahnya merasa kayak kebahagiaan Bang Iwan tuh terasa pada kita gitu kan. Saya harap juga teman-teman bakalan kerasa juga gitu, karena ini sangat-sangat menyentuh sekali ya mana istilahnya ya jarang ketemu gitu kan Sebab Abang Iwan itu kan di Malaysia sedangkan bapaknya di Medan gitu kan Dan pulangnya pun kadang setahun sekali atau dua tahun sekali Apalagi Covid-19 kemarin kan nggak pulang gitu Dan Masya Allah terakhir vlognya Abang Iwan itu ketika pulang kan Nah kita udah tengok dulu kan Nah, sekarang nih, ayah Abang Iwani, bapak Abang Iwani pergi ke Malaysia, guys. Support terus Abang Iwani, guys, ya. Arnawan Channel 2. link ada di deskripsi. Langsung tonton videonya dan subscribe channelnya Oke, okay, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.